Assalamualaikum. Salam selamat sejahtera, salam sejahtera dan selamat pagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pada pagi ini saya akan berbagi satu video sekiranya tuan-tuan ingin memasang MyTV di rumah tuan-tuan dan puan dan tuan-tuan hanya ada TV sahaja, maksudnya TV baru beli. Sebelum 2020 Macam TV ni Jenama Toshiba saya beli tahun 2019 Kalau tuan-tuan ingin Memasang My TV Antenal My TV Pada TV tuan-tuan Yang dah ada built in My TV Tanpa perlu Beli dan ada dikoda My TV Caranya mudah Kita -kan TV dahulu Okay ni rimak dah Toshiba selpas TV dah keluar paparan warna biru kita akan check pada sumber ni, ni simbol sumber ataupun input kita tekan di sini okey macam ni kan. dia dah ada dah di TV maksudnya tak perlu pakai digode terus masuk kabel dia, antena pergi ke TV digital TV tekan input pada ni butang ni Import atau simbol input atau sumber source Kepala ke TV dan kita pergi ke D TV tuan-tuan lah. -tuan, eh? Kemudian kita tekan OK. Selepas kita tekan OK. ini contoh ni kabel. Kabel ni dari antena. Antena. Dia ada satu slot lagar ni. Tuan-tuan nampak ni. ni slot. Slot ni adalah untuk, untuk My TV punya lah antena. Cucuk eh. TV yang dah ada BOI MyTV kemudian Dia dapatkan gambarlah yang berlangsung di ibu negara Al hat lalu. Kumpulan itu sekaligus menewaskan 15 lagi pun. Sebab sebelum ni saya dah pernah pasang, pasang dah antena MyTV pada TV, TV yang dah ada MyTV. Caranya sebab tuan-tuan ada -tuan cucuk TV. Cucuk ke TV, apa tu kabel antena MyTV RC. Tuan-tuan pergi ke menu bom bom pergi ke menu kemudian pergi kepada jangan ya. pergi kepada saluran Dekat ok kemudian ni dia ada pada bahagian atas ni saluran bawah dia penalaan automatik manual program edit maklumat isyarat kuasa antena 5V kemaskini asw od Ataupun tutup bawah dia. Tentang yang atas saja. Penalaan automatik. Bahasa Inggeris dia. Auto search. Tentang OK. Uh, masukkan kata laluan. Ni kosong empat kali. Kita ada kuda XO juga. Haa ni. Dia ada bagi dua pilihan. Satu pilihan DVB-T. Satu G-C. Ambil dengan ambil C tu. Tak? Ambil T. T adalah DVB teras teras. Tentang OK. Negara... Mana-mana nak -mana apa nak pilih Macam kita nak pilih Malaysia dapat Kita nak pilih Mana-mana negara lain pun boleh Kita tekan Malaysia Tekan okay. ok Di sini dia mungkin dia mengambil Masa apa lambat sedikit lah eh. Sebab dia tak ada Dia tak ada pilihan Untuk kita skip pada ATV ni ATV ni minta maaf bukan ATV ATV Analog TV Sekarang dia cari untuk analog TV Selepas selesai untuk pilihan yang analog TV ni Program dia selesai dekat scan pada di TV. Ya, tuan-tuan. Untuk jumlah saluran TV sekarang dari kerajaan daripada pihak MyTV adalah sebanyak 17 saluran TV dan 10 saluran radio. InsyaAllah allah tuan-tuan. Kita tunggu sehingga selesai pada penalaan analog TV yang lama. Sekarang ni kerajaan dah lancar di TV. Jadi saya update lah. Berapa total yang terdapat untuk digital TV untuk MyTV yang menggunakan antena MyTV2 dan berapa radio jumlah terdapat. dapat. Okey, terbaik tuan-tuan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment serta like. Ini adalah tutorial mudah sekiranya tuan-tuan ingin memasang MyTV yang mana TV tuan-tuan baru beli dia dah ada dah, dah built-in MyTV. Tak perlu pakai decoder MyTV lah. Ini contoh. Naja TV dia habis sebelum pula, dia ada Dia support TV Malaysia dengan TV Satellite, negara Indonesia Dan Thailand Tuan-tuan, cuma cucuk saya Kabel Estro ni, kabel My TV ni pergi ke slot belakang Itu saja tuan-tuan, mudah ha, The slot cucuk Tekan sumber Input, kemudian pilih pada DTV Terima tuan kasih tuan-tuan, tu, kalau lupa tekan tombol subscribe kami akan share dan like. Terima kasih tuan-tuan. Okay baik. Tuan-tuan. Sekarang. Untuk scanning pada ATV. Sudah selesai analog TV. Sekarang dia berubah. Dia terus scan. Pada DTV. Digital TV. Kita tunggu sehingga selesai. <coughs> dia batuk. Selalunya. Dia ada. Channel dia masuk pada DTV ni. Mungkin dalam 70 lebih dia akan masuk lah Kita tunggu Saya akan skip lah Kalau lama saya akan skip Baru 62% InsyaAllah Saya akan tunjuk Berapa kita dapat untuk Saluran di TV. InsyaAllah dia akan dapat 17 saluran TV selalunya Dan radio dia akan dapat Sebanyak 10 saluran radio okay, Kita tunggu sampai semenit Kalau tak dapat saya, saya update lah okay, terbaik, Terima kasih kotere mudah scanning scan siaran Malaysia antena my tv terus masuk cucuk pada TV yang dah ada View in my tv okey tuan terima kasih okey tuan tuan apabila dia starting starting kepada 78% siaran untuk TV sudah dapat dah lapan program radius per program Apabila dia naik kepada 80% ke atas Dia sudah dapat 16 TV Di TV 16 program Radio 10 program InsyaAllah dia akan dapat 17 Untuk siaran setakat ini Dari pihak MyTV, MyTV Malaysia Sebanyak 17 Siaran TV dan radio Sebanyak 10 saluran radio Ok terima kasih Stay tuned Okay tuan-tuan, kita tunggu dekat menghabis satu-satu dan maintain 16 program. Mungkin ada salah satu TV yang yang pihak MyTV sudah cancel, mungkin dia akan update lah. Okay. Alhamdulillah tuan-tuan. Kakak tepi sikit. Alhamdulillah tuan-tuan, untuk TV satu kita sudah dapat. TV pun kita sudah dapat. <coughs> TV1, TV2 TV dan TV3 ada dia, dia wajib dapat Amidea Prima. Insya-Allah kalau satu, TV1, TV2 dan TV3 dapat, lain-lain TV dia akan dapat, tuan-tuan. Okey, TV3 dapat dah. TV4 workshop dapat. TV5 and TV7. TV tujuh. sudah dapat. TV 9 Kita lihat TV apa yang, yang Dia pun cancel TV ok Masih dapat Sukan RTM Masih dapat Awesome TV HD Masih dapat TV 6 masih dapat TV Al-Hijrah Ada Ustaz oh, Suka TV dapat Sebelum ni drama sangat Menggantikan Suka TV Kita lihat Cena apa yang dapat kanser satu tu Purnama dapat Menurut Mahaliyah TVS dapat. Best dapat. Itu dia kena dapat 17 sorotan TV. Itu juta daripada balik. Dan depan, Kita tengok list dia apa list dia. TV apa yang dapat cancel satu lagi tu? Ah mungkin ni tuan-tuan. Tepi satu, tepi dua, tepi tiga Workshop ni selalunya dia ada dua kan Mungkin ada daripada cancel satu dah. Jadi enam lah lah Yang semua ada Ok yang bawah-bawah ni semua ready atau tuan, tuan lah oh, Saya tak boleh rakam semua Nanti saya kena copyright Saya tengok sesejatu ya Kita ambil rambang ya eh. Ok radio dapat dia masuk situ balik ni ada material ada list ni kalau tekan okey dia tak keluar list dah tuan tuan kena tekan list di sini sebab ada ada list memang kehidupan kamera saya kabur pula tu betul nak habis tadi ni sini list cik ni list saya list Okey. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Itu sahaja tutorial mudah. Kalau tuan-tuan ingin memasang MyTV pada TV tuan-tuan apa-apa -tuan yang dah ada built MyTV tak perlu pakai decoder. Mudah saja. Pasal antena bagi ada signal. Kemudian cucuk dekat slot ni. Slot yang belakang TV ni kan. Kemudian tekan dekat input ataupun source. Atau sumber ambil di TV. Sekarang kita nak check berapa untuk strength yang dapat sini. Pergi ke menu balik. Kemudian tuan, -tuan pergi dekat saluran. Kemudian kita tuan, tuan pilih ni. Dekat maklumat isyarat. Nampak? Teka okey Ok. Alhamdulillah. Kita dapat cantik di sini. Maklumat isyarat saluran 3 modulasi 256QAM. quality 1. Peratus baik. Kekuatan 96%. Baik. Kau jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share like. Sehingga kita untuk next video. Assalamualaikum dan selamat pagi. Perbahagiaan selalu.